Selamat datang kembali di Kreative Media Youtube Channel. Seperti biasa bareng saya Bagas Begani Dan. Dan saya Acos, Ketua Jegal se-Indonesia. Wih luar biasa, tapi sebelumnya kita ngucapin itu. Oh iya. Selamat, selamat Hari Raya Idul Adha. 1441 Hijriah. Ya, selamat makan-makan daging. Ini momen yang tepat buat kita semua untuk memperbaiki gizi yang biasanya tiap hari makan instan ya. Iya, apalagi di anak-anak kos-kosan kan. <laughs> bisa. Ini momen yang penuh berkah sebenarnya buat buat perbaikan gizi ya. ya. Nah, kali ini tuh kita balik lagi ke segmen dapur darurat. Hmm. Gimana kita mau makan atau masak makanan mewah dengan bahan yang semini mungkin, bahan-bahan yang udah ada di dapur masing-masing biasanya. Jadi semua bisa mengolah dengan bahan-bahan hmm. seadanya ya. Oke. Oh, yeah. Kenanggapannya nah, daging itu dapat dari panitia kurban ya. Jadi oh, yeah. kita yang kita butuhin cuma ini ada bawang putih, bawang bombay, Merica, bubuk cabai, cabai bubuk, terus ada margarin, ada minyak goreng, ada gula, garam, saus tiram terus hmm. daging ya udah jelas daging cincang sama kita pakai dua daging daging cincang satu terus yang satu lagi daging steak terus ada kecap asin sama kecap anis. Oh kita berarti nggak cuma masak satu masakan nih? Ya? Hmm, kita bakal masak dua. Yang pertama ada steak sapi yang okay. yang kedua itu ada stir fry Japanese stir, stir fry ya nanti daging ini bakal kita hmm. stir fry. Kalian bisa bilang oseng lah kalau itu. Oseng versi hmm. gampangnya oseng. Oke, okay. nah kita langsung aja yang pertama kita bakal masak daging steak sapinya terus oh, kita masak steak dulu ya. Nah, steak dulu. Tips yang pertama, jangan pernah cuci daging sapi kalian. Karena apa? Bakal ngilangin jusnya. Kalau misalkan ada bagian yang kotor, bisa dipet pakai tisu kering kayak gini, hmm. paper towel. Kalau enggak, kalian potong aja terus buang, tapi jangan pernah kalian cuci. Penyucian daging berarti nggak boleh? nggak sangat tidak direkomendasikan. Nah, sebelumnya, dagingnya itu kita taburin pakai garam sama lada hitam bubuk dulu. Ini garam yang kita ambil dari Palung Mariana ya. Iya, kita rebutan sama Poseidon. Ya waktu itu kita melawan hiu juga. <laughs> oke. Nah sebenarnya kalau kalian punya grinder bisa pakai namanya merica hitam yang gelondong itu terus kalian hancurin. Karena itu lebih lebih lebihnya bentuknya lebih bagus dan nggak bikin ada efek gosong di daging. Nah, kita olesin dulu semuanya merata ya ke semua permukaan. Harapannya gula ya. Oke oke. oke. Kita balik. Ini memang ada efek-efek cuma uh, Buat nggak gosong atau biar ada rasanya aja? Nggak, kalau seasoning itu untuk menambah rasa Cuma kalau misal lada hitam yang bubuk kayak gini hmm. Itu biasanya bikin-bikin bikin ada efek gosong tapi bukan gosong Efek gosong Gosong yang ada seninya berarti Iya <laughs> <laughs> Nah kalau udah di-method kayak gini Biasanya kita tunggu 5-10 menit biar dia agak meresap Nah sambil nunggu hmm. Kita bisa buat Siapkan wajahnya. Ini wajan yang kita ambil dari Bikendi ya? Bikendi. Bikendi, iya, sorry. Bikendi. <laughs> kita pakai api yang yang panas. Buat manasin, apa namanya? Buat play namanya. Kita tunggu panas dulu. Tujuannya apa? Biar nanti kalau kita masak dagingnya itu nggak lengket. Walaupun kita udah pakai teflon yang nanti lengket. ya. Oh, Tapi tetap okay. Misalnya emang seperti itu. Kita tunggu panas dulu. Kalau udah panas, baru kita tuang minyaknya. Minyaknya dikit aja. Kurang lebih 2 sendok makan. Tapi pakai feeling ya kali ini ya. Wah, keren sekali Anda. Oke, okay. kalau kira-kira udah panas, ciri-ciri ciri-ciri minyak panas gimana dia? Ada agak ada asapnya gitu loh. Oh, bukan meletup-letup ya? karena meletup-letup itu di gunung berapi berarti. Ya. <laughs> Tunggu dulu sebentar. Atau Ditunggu. kita hujat aja biar makin panas. Caranya kerjanya Ah, kita juga bisa siapin bawang putih, karena nanti bawang putih bakal kita masukin di tengah-tengah waktu -tengah masak. Nah, dan tipsnya, bawang putihnya jangan sampai dikupas, kita geprek aja. Ini. Masih ada kulitnya, kita geprek. Hmm. Wah ini pengetahuan-pengetahuan buat ibu-ibu ya. Bawang putih geprek. Ini nggak cuma yang bisa dikeprek bawang putih juga. Nah ini minyak udah panas, terus kalian masukin dagingnya. Itu jangan seperti ini, karena karena biasanya kayak gini kan. Itu resikonya apa? Minyaknya itu bisa muncrat ke kita. Jadi masuknya itu kayak gini. Nah, oke kita tata. Jadi nggak cuma asal hmm. kayak... Hmm, goreng tempe dan sebagainya itu Gak, ada tekniknya ya. Enggak. Jadi kalau udah ada gini masuk, baru kita hmm. turun apinya dikit. Jadi kita pakai medium. Untung cuma turunin api kalau turunin kompor kita agak susah ya. <laughs> Harus piver-piver lagi. <laughs> kita repot. FYI, kita udah masak uh, apa namanya uh, persiapan udah dua jam. <laughs> oh iya. Karena yang memang dapur darurat sekali. Sangat sangat sangat darurat. Oh. Akhirnya. Benar-benar bisa ditekan-tekan kayak ini biar tahu. Ini udah matang belum? Ini udah matang belum sih? sisi sisi apa sisi bawahnya yang masih berasa. Oh, Oke. Okay. Tapi biarkan juga sambil kayak gini kayak gini. <laughs> Jadi <laughs> ada ada ini seninya. Oh ada seni kerennya. Iya. Yeah. Kita kan pengennya kalau orang Indonesia kan mungkin mungkin ya. Kalau kebanyakan orang Indonesia tuh jarang ya suka sama daging yang medium. Ah. Lebihnya suka yang well done ya. Jadi kita uh, mau ini aku bikin weldan aja lah biar matang ya. Kalau misal kira-kira udah ya udah udah udah agak gembur, gembur steam, agak stiff. Oh agak stiff tuh kayak kaku itu dagingnya hmm. kita bisa balik-balik. Nah, oke mantap sekali ya. Nah, kalau udah dibalik ini kan, kita tinggal lu matangnya doang. Kita bisa masukin nih bawang goreng yang udah kita geprek tadi. Nah. tepat sekali. Habis itu, kita bisa betting pakai margarin. margarin kita masukin semua ini 2 sendok makan margarin penuh ya ini ya langsung dimasukin semua masukin semua aja nanti kita betting kita mandiin harus mandiin daging mandiin oh e -e, mandiin udah mulai terhirup bau-bauan yang berasa makanan sekali ya. Emang biasanya di rumah bau-bauan bau bauan apa? Oh, yang saya di rumah itu memasak tapi godok. Godok opini masyarakat. Jadi yang yang dibakar tetap bukan ma bahan makanan yang iya, tadi isu ya. Tapi isu-isu terbaru. Oke. Sebenarnya kalau kalian lebih pengen lebih proper lagi masak steak itu hmm. bisa pakai downtime. Timi hmm. bahasa Indonesia. -nya. Sama rosemary Tapi boleh, boleh, boleh. nyarinya agak susah kalau di supermarket Indonesia Jadi kayak gini aja sebenarnya udah cukup Karena kan memang ini diberuntukkan buat, uh, apa namanya, biar lebih sederhana Bisa, semua orang bisa menikmati, ini, menikmati. Uh. Emang dimandiin gitu ya? Ah, betting sini ngomong-ngomong nih -ngomong, peran bawang yang kita geprek sebagai apa ini? Kalau bawang tuh nambah aroma mas, benar. Oh, cuma nambah. Aroma. Dan kenapa kok nggak dikupas? Biar hmm. dia tuh nggak nggak gosong. Jadi, ketika aroma sudah nggak tersium, dia merasa tidak berguna gitu ya. Oh, <laughs> maksudnya aroma kedaging. Oh, kedaging. Jadi tetap ada aroma bawangnya. Oke. Okay. ya merata, meresap. Hmm, seperti itulah kira-kira. Karena pembagian daging kurban ini harus merata, memasaknya pun harus merata ya? Iya ya. harus merata dong. Nah kalau gini itu sebenarnya udah matang, jadi hmm. kita bisa angkat dagingnya. Bisa minta tolong ambil piringnya Mas, Aji. Oke. Kita matikan kompor. kita taruh dagingnya dulu. Jusnya. Itu buat kuah buahan ya? Hmm, buat, buat sausnya sebenarnya. Nah. Saya sisain dikit di sini sengaja sebenarnya buat nanti masak si daging cincang karena kita di sini kan udah ada lemak sama jusnya si daging sapi. Nah, kalau masak daging steak itu wajib diistirahatin paling nggak setengah dari waktu kita masak. Misal kita masak 10 menit berarti kita dagingnya di rest selama 5 menit Pak, biar dia lebih lebih lega lagi dagingnya, kan otot-otot habis kena panas tegang, oh, yeah. biar dia kita makan juga enak empuk, enggak yeah. nggak gigit, enggak ngelawan lah istilahnya. Kalau misalkan ini langsung kita masukin, nanti dia kram ya? <laughs> Sembari nunggu ini dagingnya bisa uh, di resting, okay. kita bisa siapin bahan buat masak uh, stir fry, iya. oh, nah, iya. kalau misalnya kita bahasa simpelnya itu oseng. Nah, kan sekalian kita nunggu si daging resting, kita bakal masak daging yang cincang, yang stir fry. Biar sambil meresap ya, yang, hmm. yang apa, stick Ini nah. berarti pemotongan bawang? Iya, bawang bawangnya kita potong dulu Oke okay. Separuh, sebuahnya kita nggak pakai semuanya Kita butuh separuh doang Oh, nggak semuanya? Nggak, nggak semuanya Sebuahnya kita pengen rasanya itu lebih gurih, lebih kuat Emang krenyes gitu ya, hmm. kalau, Jadi kalau lebih. digigit Emak, mak serundul Kita nunggu, biar nggak di, panas Dikeberat lagi berarti? kalau oh, ini kita cincang Oh nggak, cincang Kita cincang lagi Kita juga cincang bawang putih Sebenarnya cukup dua siung doang Oh, hmm. Kalau satu karung itu kayak mau panen ya, berarti bukan masak. Kalau dia udah panas, kita masukin aja. Kita masukin si bawang putih dulu. Oke, okay. pakai sisa apa namanya? Minyak kuat. yang, tadi, minyak ya, yang kan? tadi, ya. Soalnya kita nggak mau pakai minyak Soalnya di sini tuh udah ada, udah ada jusnya dari steak tadi. Terus mm -hmm. rasanya kan jadi lebih kuat gitu. Oke, okay. walaupun sebenarnya kita mau masuk daging lagi. Ini ditumis sampai ya nggak usah sampai matang banget. Yang penting kelihatan nah, udah udah kerasa harum aja doang. Kerasa harum aja doang. Kerasa harum aja. Mulai bermunculan lagi ini. Soalnya tadi waktu resting daging hmm. baunya nangin ya. Iya. Hmm. Karena kan kebetulan kita ini masih di alam liar ya. <laughs> alam liar. Yang kebetulan ada kandang murai. Oh ya. Terus kalau udah mata, kalau udah Udah wangi, udah gawangi wangi. Kita masukin si bawang bombay, kita pakai setengah, setengah, setengah ini ya, setengah bawang, setengah biji, ya, setengah buah nih. Setengahnya kita simpan, bisa kita simpan buat masak ke depannya. Besok-besok lagi. Hmm. Jadi ini bawang-bawang bombaynya, kita karmelize dulu. Misalnya mm -hmm. biar layu, terus ada rasa manisnya. Oh, berarti muncul rasa manis hmm. dari si bawang bombay. Oke. Okay. Caramelize sama tumis itu beda negara atau gimana? Enggak. Kalau caramelize itu istilahnya uh, kayak ngeluarin gulanya. Sebenarnya ah. kan di Bang bombay ada gulanya tuh. Ah. Jadi kayak dibikin karamelisasi kalau bahasa oh, Indonesia. Oh karamelisasi, karamelisasi. oke. Okay. Okay. Okay. Okay. Itu di KPBI sulit ditemukan, kata-kata kayak gitu ya. Ini agak lama nggak apa-apa. Soalnya emang bener-bener, uh, saya pengen hasilnya tuh bener-bener karamelis. Oke. Okay. Karamelisasi gitu lah. Susah banget mau karamelisasi. Nanti setelah makan steak pikiran kita pasti lancar. Terus daging atau apa? Belum, belum, kita sampai biar dia layu dulu. Nah ini kan sambil nunggu si ini keluar aromanya kayak hmm. tadi kita bilang kan. Sampai dia tuh bener-bener layu warnanya tuh berubah gitu. Agak transparan terus agak coklat-coklat gimana gitu, coklat-coklat indah Ini udah mulai muncul kecoklatan-kecoklatan hmm. tapi. Uh, buat kalian yang belum tahu tadi tuh kita beli uh, bukan beli sih sebenarnya kalau misal kalian beli pun bawang bombay -bawang, bawang putih gula garam terus sama bumbu-bumbu yang lain kecap ini tuh nggak nyampe ya eh, nggak nyampe 30.000 ribu udah kayak itu dana yang minimal sekali untuk ukuran uh, makanan yang makan kan mewah mewah makan mewah jadi buat kalian yang bosan mengolah daging menjadi sate bakar-bakar rendang rendang kan bosan Apalagi yang suka makan mentah juga kayak Ayoi pakai tangan langsung dimakan yang mengingatkan zaman waktu dulu paleolitikum lah ya ini udah udah udah udah udah, udah wangi udah layuk. kita bisa masukin si daging daging, daging yang dicincang oh, udah dicincang ya, ini dagingnya udah dicincang kita masukin semuanya susah oke masuk uh. langsung menyeruak daging sama bawangnya biar berkelut jadi satu gitu ya, mm -hmm, biar dia tuh uh, berteman baik. Oh, Oke. Okay. Hmm. Barangkali mereka memang dijodohkan kan? Hmm. Terus. Apa lagi? Kita Bungu. masukin si sedikit garam, garam sejumput garam, kira-kira aja. Terus okay. sama gula, gulanya kira-kira satu sendok teh satu sendok teh ya, hmm. satu sendok teh. Terus kalau yang lada bubuk itu dikit aja lah dikit. Nah Oke. ini yang yang cabai bubuknya itu kalian opsional kalau pesel kalian suka pedes jadi kasih kalau enggak, yaudah, enggak ya udah nggak apa-apa. Sesuai selera terus, lah ya. Terus kalau kalian pengen rasanya lebih keluar lagi sebenarnya kalian bisa masukin kayak lah, paprika, paprika, jamur ya topping lah ya topping. Hmm, kalau toppingnya kalau toppingnya kalian bisa masukin itu sebenarnya. Aromanya, coy, wah, uh. aku belum minta air dikit ya. Oh iya, jadi aku pengen agak berkuah dikit ya. Nanti bakal aku tambahin air, tapi dikit banget kok. kami dagingnya matang kita masukin Oh iya. Makasih. Kita masukin sih saus tiramnya. Saus tiram masuk. Karena ini yang bakal jadi uh, rasa rasa manisnya, rasa gurihnya tuh dari sini. Oh, ini jadi satu kunci keseimbangan rasa ya berarti ya. Oke. Cantik loh warna ya. Kita kasih sedikit, -sedikit. kalau di sini sebenarnya opsional juga kecap asin mau dikasih apa enggak, soalnya hmm. selera. Ini aku cuma pakai dikit ya, dikit-dikit banget, dikit banget. Oke. Okay. Kalau kecap manis juga dikit. Kecap alfabet. Cuma buat aroma doang, soalnya kata, tadi kan gurih sama manisnya udah dari gula sama sih. Hmm. Bawang. saus eh, Saus tiram. tiram. Santai dong. Raking tergoda sama aromanya sampai seluruh badan saya bergetar ini. Sebenarnya kalau kayak gini pun sebenarnya udah enak. Hmm. Cuma ke karena orang Indonesia kan suka yang lebih berkuah gitu kan. Okay. Jadi aku mau tambahin air sedikit ya. Wih, pakai pisau ya? Dikit doang kok. Kira-kira 3 sendok makan cukup. Nah, kalau kayak ini udah tinggal nunggu si mering doang hmm, biar meresap lagi, hmm, biar meresap, biar sampai airnya berkurang, dan dagingnya bisa lebih empuk. Biar berarti ini dibiarkan berendam sampai mereka nyaman gitu. Iya, ini tinggal nunggu dia matang. Kalau ya. udah matang, nanti dia ngabarin kita nggak? atau kita yang menganalisa? <laughs> kita yang menganalisa. Oh, oke, okay. siap-siap. Pokoknya kita tunggu sampai airnya enggak menyusut. Oke, okay, oke. Okay biar nggak ada miskomunikasi antara hmm. kita dan daging maksudnya kalau nggak sembari kalian kalau kalian bisa masak di rumah hmm. nunggu airnya yang suit kalian bisa ambil nasi nyiapin minuman dan sebagainya nah, oke okay. gitu. manggil anak-anak buat ngumpul, hmm. manggil suami buat yang udah menikah yang belum ya. menikah ya berandai-andai aja <laughs> kalau kita kan udah ada yang ngambilin iya ya. jelas tinggal suruh aja tapi bukan suami atau istri kru <laughs> Makanan khas Ramadhan, eh, bulan Idul Adha ya? Bukan bulan Idul, idul, idul Adha, ya. kan hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Adha. Hari raya kurban. Kurban, karena memang ini mulai tergiur buat menyantap dari pansi sekalian. <laughs> Tereki itu. Nah ini kayaknya udah matang nih, udah matang. Hmm. Jadi kita langsung aja sajiin. kita oh. tolong pilihnya Mas Saji. Ini pesanan di meja nomor berapa ya? <laughs> Habis itu <laughs> kita anterin sana <laughs> Ini di meja kita, kebetulan. Oke, wah, wow. kelihatan nah. sekali larva-larva dari kuahnya ini. Nah, kalau uh. kan ini, maksudnya kan coba lihat steak sama ini kan masak masakan yang mewah. Kalau aku bilang, oh iya, ini memang mewah, kan? mewah sekali. Nah, buat cara penyajiannya, kalau ini bisa langsung dimakan, kalau okay. makan pakai nasi kan berarti langsung bisa hmm. disandingkan ke nasi ya. Iya, kalau, kalau yang steak kita potong dulu, dasar gini ya. Ada teknik memotongnya berarti ya, nggak asal memotong. Iya yeah, sebenarnya terserah memotong kayak gimana juga. Kalau dari kita tim Jekal kan dia harus putus leher sapinya. Iya. Yeah. Kalau ini berarti beda lagi ya. Harus putus juga dagingnya ya. Oh, Bro, dagingnya harus putus. Tuh. Wih. Tuh. Hmm. Okay. Kalau ini kan udah, udah well weldan banget gitu loh. Benar-benar daging ya. Sinematik. Hmm. Nah, ini tuh hasil-hasil akhirnya kan kayak gini, oke, oh, iya. dari daging kurban yang dari panitia, ceritanya Tapi ini memang dari segi tampilan dan juga bahan-bahan, mm -hmm. wah mewah sekali, mewah dan bahannya tuh tadi yang kalian bisa lihat bawang-bawangan sama saus-sausnya itu, kecap asin dan saus tiramnya tuh gak nyampe 30000 ribu buat dua masakan, murah sekali nah, itu masih sisa gitu loh. Dan ini emang bener dapur darurat ya? Eh, iya bener-bener darurat. Makan mewah tapi murah. Tapi murah, jadi buat kalian yang apa namanya, pingin makan mewah seperti mm -hmm. ini, bisa dengan bahan-bahan yang terjangkau lah ya. Mm. Terjangkau buat semua kalangan. Dan kalian yang bingung masak daging kurban kayak gimana, bingung, ah, bosen sama sate, sama rendang, ini bisa jadi alternatif Alternatif. Ya? Mm. Coba dulu Mas Aji. Tapi ini dagingnya, saya bisa sempat dicoba. ini curiga juga. Ini yang udah mateng, tapi ada satu siraman kayak gini mungkin lebih ya, Coba dulu ya, ya, coba ya, coba ya. Hmm. Rasanya daging. Empuk tapi udah empuk, apakah ini karena tadi restringnya udah hmm. agak pas? Enggak gajah itu loh. Nah itu dulu ya mungkin ya, ya. Uh, video tentang masak darurat kali ini. terus udah dua menu ya, steak, ya. sapi, sama uh, stir fry. Stir -fry Japanese. Hmm. Buat kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe, nyalain loncengnya. Saya semua uh, share video ini ke semua sosial media kalian, terus like video ini, terus kalau kalian pengen request kita masak apa lagi, bisa tulis di komen, Tulis di komentar. Hmm, saya Bagas Begani. Saya Ajos, Ketua Jegal Indonesia. Sampai jumpa di video kita berikutnya.